Akan mengijazahkan sholawat nabi yang ketika nanti bapak-bapak dan ibu-ibu amalkan di rumah. Itu insya Allah semua hajat bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah sholawat yang nanti saya ijazahkan semua yang hadir di sini itu bisa berguna menurut niat apa saja. Ketika nanti sholawat itu dibaca dan dirutinkan, insya Allah semua hajat kita, apapun masalah kita, apapun penyakit kita, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan saya bantu meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang tidak laku-laku di sini saya doakan besok laku. Ada di sini yang tidak laku ada. Eh banyak perawan tua banyak oh banyak nanti orang yang banyak hutang insya Allah dengan sholawat itu besok hutangnya lunas sing amin hutangnya kayak eh benar insya Allah pokoknya apapun hajat kita insya Allah wasilah sholawatin karena Berhubungan dengan acara Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal dijabakabe neng Gusti Allah. Ya, Bu ya. Ingat-ingat selawat mayu maca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma shalli ala shalli ala sayyidina sayyidina Muhammad Muhammad. Allahumma Allahumma Salli'ala Salli'ala Sayyidina Sayyidina Muhammad Muhammad Allahumma Allahumma Ya Rabbi Ya Rabbi Salli'alaikum Ya Rabbi Apa? Benar apa? Ulangi ya Allahumma Salli ala, salli, ala, salli ala sayyidina salli ala, muhammad, muhammad. Allahumma, allahumma ya Rabbi ya robbi salli alaihi wa jadi sing allahumma ya Rabbi salli alaihi wa nah coba bareng-bareng bismillah Allahumma ya Rabbi sholli 'alaihi wa ulangi bismillah Itu selawat heboh, ya sangat dahsyat sekali selawat Tuhan. Ceritanya pengen buru cerita Bu, itu selawat itu saya ijazahkan oleh guru saya dulu di Kediri. Saya ada cerita sedikit, saya pernah datang di tempat Dimana itu tempat sangat angker sekali. Buru Bu tempat angker. Tempat ake setane, guru setan beru, pengen beru setan, eh, mau ningkono jare masyarakat sekitar bahwasanya tempat itu tempat jual beli tuyul, beru tuyul beru. datang malam hari bu waktu itu nah ketika saya datang di tempat itu ada bukit, tempatnya yaitu nggak jauh lah, di daerah saya sendiri yaitu di Cirebon saya datang ketika saya datang di tempat itu yaitu sekitar jam 1 malam saya datang ternyata benar sekali tempat itu tidak hanya para tuyul-tuyul yang eh, bergentayangan ah, tapi ada gendruwo tahu bu gendruwo pengen dua pacar gendruwo bu bisa ganteng bu saya ketika 10 meter mau memasuki tempat angker itu saya kaget kagetnya kenapa muncul dari tempat itu sesosok ular yang sangat besar sekali yang di atasnya itu ada mahkota. Pernah ngeliat Bu? Di sini ada orang yang melihat ular besar terus memakai mahkota. Pernah paling di sinetron ya. Ah, cocok. Hmm. Ini bukan sinetron ini, ah Ini cerita kisah nyata. Ketika itu saya saking modie semua bacaan yang saya ingat itu blank. Plalen. Saking belum pula apa nyokot orah. Akan tetapi dalam hati saya ngrentek hanya ngrentek inget dahulu kiai saya ketika di kediri apapun ketika dalam posisi blank kita menghadapi setan merkayangan, itu apa bay? Ingetkan siji sih solawat kita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Di antara solawat mau wah kita ngrentek. Oh iya, ketika saya kete, inget saya hadiah fatihah kepada guru saya terus saya baca dalam hati saya salawat tadi tiga kali Allahumma ala sayyidina muhammad Allahumma ya rabbi salli'alaihi wasallim tiga kali sambil balin deg, deg karena waktu dicokot ning ula nah, apa yang terjadi ketika kita melek ula sudah tidak ada lagi berbentuk bayangan just hilang itulah kekuatan solawat itu bu bahkan ibu pak pak gue rabi kang Banu cangkeme wek wek wek wek wek, wek, wek, wek, wek. anak. wek gue rabi kang cangkeme cerewet gue eh anak dulu pak itu nganggo selawat kan bagus pak Sarate, pak pak pengen supaya gue rabi cangkeme beli kayak bebek wek wek wek wek gampang ketika lagi turu rabi turu lagi turu Sarate, turu yang lagi ngorok Nah, Pongo. Begitu mangkat, Bapak melaku dibaca sholawat mauping telu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbi shalli alaihi wasallim ketika Ketika telu langsung buh. Wah. Disembur ning Pak. Nah, coba ketika wis disembur sampai tangi berapa apa sampai jengut? kok oh, esuk-esuk insyaallah bridge private maning pak karena lamun bapak jaluk kawin maning langsung di nih, tapi tenang baik gue kang ya. wisadeng kene pura-pura turu gue boh, ya. pura-pura turu pura-pura ngorok kok oh, bakal anak laki marah apa nyembur semburulang, boh, konkan belum mempan, enggak oh, ya. dibaca sholawat maning maka itulah keajaiban dan keutamanya sholawat yang tadi jangan lupa ya hati tadi dibaca lagi coba bersama-sama Bismillah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Ya Rabbi